Ini sukses dunia YouTube mulai dari tiga proses ini. Jadi, yang pertama, sudahkah kalian siap untuk kerja secara freelance, menghasilkan duit dari dunia internet tanpa terikat waktu? Jadi, ingat, dalam dunia YouTube sangat jarang kita dimonetisasi dengan sangat cepat. Biasanya, monetisasi itu cukup lama, ya. Ada yang sampai setahun dan ada yang bertahun-tahun juga. Dan terkadang, ada yang mentalnya belum siap untuk freelance secara YouTube. Karena kita kalau udah main di YouTube, harus siap untuk tidak digaji selama kita proses pengajuan monetisasi. Ini yang sering banget, mentalnya jatuh. Yang kedua... Ada proses yang namanya penguploadan video. Nah, kalian udah upload 50 video belum? Kalau belum upload 50 video, ya jangan ngeluh dulu. Karena itu menentukan bahwasannya kalian tuh hanya ikut-ikutan dan hanya sekedar memanas-manasin dunia youtubers-youtubers YouTubers Indonesia. Jadi, upload dulu 50 video. Nah, di sini kita bakal ngelihat apakah kita... Pantas atau tidak? Jadi kalau 50 video aja belum Tapi kita udah nyerah Ini yang membuat kalian tuh Belum bisa menjadi youtubers Yang siap Bekerja bakti Di youtube dan belum dibayar Lalu kita harus juga fokus Ke video Yang tadi Seperti step kedua tadi Kenapa gue bilang harus 50 video karena kita mau melihat video mana yang membuat channel kita bangkit 50 video ini itu bebas apa aja Buat channel gaduh-gaduh pun nggak masalah Karena kita mau menentukan video apa yang selanjutnya kita buat kawan-kawan Iya -kawan. benar banget jadi kalau belum 50 video, kayaknya kita belum bisa continue untuk video yang selanjutnya. Buat aja video apa aja yang ada di pikiran kita. Yang udah kita tonton di Youtube. Kita buat konten serupa, itu juga bukan hal yang salah ya. Lalu mengeniapkan skema akun. Jika kalian bilang pembicaraan kita ini berhubung dengan yang tadi lalu-lalu, memang benar. Ini pembicaraan aku bakal seperti mengulang, tapi berkaitan dengan yang lalu-lalu tadi. Oke, jadi skema upload itu juga harus diperhatikan, kawan-kawan. Siapa yang di sini uploadnya masih seminggu sekali dan mikir jam tayang. Kita bilang satu video menghasilkan 20 jam tayang, tapi uploadnya seminggu sekali. Nah, kita kali aja tuh. Satu bulan berarti ada empat video. Di empat video ini, itu baru menghasilkan 120 jam tayang. Kurang ya? iya jelas banget kurang. Makanya gue bilang tadi, sediakanlah upload video itu. Satu video, satu minggu. Satu minggu bisa mendhasilkan Video itu udah ritme yang cukup sehat. Jangan sampai kehabisan video juga ya, karena kalian upload setiap hari. Lalu kemudian kalian kehabisan video hingga pada akhirnya males buat video dan membuat channel kalian mangkrak. Sayang banget. Lalu juga harus melihat yang namanya jam tayang itu berkurang. Jadi buat kalian yang berkurang jam tayang, ini biasanya kalian menghide dan atau membuat privasi pada video kalian. Nah, kalau misalnya kayak gini, mau mengajukan jangan asal-asal buat pribadi. Nanti videonya itu jadi berkurang jam tayangnya. Kalau udah, seperti skema-skema yang gue bilang tadi, gue dapat jamin deh. Kalau kalian perbaikin video kita atau video kalian dalam dua bulan itu bisa dimonetisasi. Jadi segitu aja dari aku. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.